Mas pacarku jangan digoda ya. Eh, ngaku ngaku lu. Depan kamera lu freeze fan. Onggang oh, nama. Mana? Pas Ladies turnamen lagi kapan, Fan? Jam 8. Lalu kagak main. Lu jadi badut-badutnya Pos Ladies lu ya. funi rehat. Boleh tuh. Mau lu masuk warga rehat. Tapi harus juara dulu udah terlalu sering juara sampai bosen si amat enggak nggak kebosan ntar liverpool ladies lawan siapa lawan siapa mau lawan mantan mantan gua mantan gua <tis> <tis> kenapa anjing <tis> info dong mantan itu masa lalu pun masa depannya itu hmm. kamu hmm. anjay Tolongin sih kasih lemparin. mantan. Semua lu godasan man. Enggak, orang sini doang yang gua godain Bentar pun, gua mau ambil baterai fab mm Jika -mm. cinta Coba Almarhum Iseng, guys, jangan doain gue mati. Cok, gue kalau mati sekarang masuk neraka, gue tahu gue sumpah, gue masih mau hidup lebih lama lagi, guys, buat nembus dosa-dosa gue. Kemarin bukannya udah ketemu ya sama RRQ? apa kemarin bukannya udah ketemu RRQ kan ketemu dua kali sistemnya ke MPL yang ranking satu siapa sekarang Tron lah gak pernah kalah BTL <tuk> pun pun kalah sama Bigetron gimana ya guys ya anak-anak EVOS -anak gak MDLnya gak MPL nya diajak main sama EVOS yang cewek gak mau diajak giliran diajak main anak BTR yang cewek pada mau diajak anak better cewek lu gak apa pernah ajak gua main? Lagian lu main sama gua juga lu tamat. Ih, <tuh> enggak <tuh> amat <tuh> orang enggak ngomongin kamu lu. Kamera lu freeze. Mana ada? Oh, enggak ada enggak. Tadi freeze. Viewer Bucin, oh, ayo kita, ayo viewer oh. Bucin. Ini oh, sebetulnya aku kalian. kamu guys, jangan di jangan. Ya apa-apa. Aku kamu aja. Lebih lebih enak. <tuh> <tuh> Bacok. Aku juga biasanya aku kamu. <tuh> enggak guys orang Surabaya tuh pakainya aku kamu soalnya bukan iya yeah. gua... kon kon kalau Surabaya kon. kon. eh kalau kalau kalau kamu ah lu siapa sih kamu ya kamu bukan ada jenengan eh? jenengan ah. hmm. jenengan jenengan wis makan rong, itu Rong. mau makan apapun mau gua senin nggak anjay Well lebih baik nih Ya udah baik ya udah kalau lu ngomong nanti nanti marah guys. ada yang marah ntar siapa tadi ada yang marahin gua <laughs> nanti di-dm mah mah eh, beliin Starbucks pun <laughs> goblok goblok kan yang kemarin masih ada tai Oh belum udah habis ya udah habis lah Benar juga. lama banget mulainya kojo ikut discord ya ajak Koju aja konten. Ajak aja tapi hati-hati ya kalau ntar nambah musuh baru <tuh> <tuh> <tuh> gue bilangin Albert lulusan bodoh amat lu bilangin aja cok selagi belum menikah nggak apa-apa guys ya handphone masih ada kesempatan kan buat aku Nah, ya, udah. Ntar aku diteror, kan? Gak mau. Mulut lo pun, pun <laughs> kamu mau desain patah-patah. Emang iya? Iya, coba lu restart kamera lu. Hatinya lain. Emang iya? Iya. Kalian komennya pelanin dikit, komennya pelanin dikit, damai-damai Planning dikit, gua mau baca komen kalian coq, tapi nggak bisa di mana apa Yang itu kan yang pertandingan badut-badut tuh Iya, iya. Bodoh anjir Kenapa bodoh? Jadi tadi komennya pada itu Badut malai-badut malai-badut gitu semua, parah Gua sekarang udah jadi public enemy pun, soalnya terakhir Aku kan udah speak up Hmm. cuman yang lain pada cuek, gua hmm. pengen beriin komunitas mobile Legends yang lain tap cuek, ketika baik gua nggak diterima ya udah aku jadi raja <laughs> joker joker ya iya aku orang surabaya biasanya ngomongin aku kamu guys mm -mm. chan magrib chan bentar lagi gua kali ini bentar gue mute sekolah lu kalian tuh ya mas sumis, gua tutupin anjir gimana ya untuknya? Dapas? Madrid masih lama fun oh <laughs> Apa jer? <laughs> <laughs> <laughs> eh hey, ada Angelogio Pani, Angelogio Pani. Ke restoran harian dulu dong. Izy Angelo. <tuk> <tuk> 10.000 dari pemulung bungkus MCD <tuk> SPT. Jam 8 lah NRK, ladies. Hmm. Menurut lo lempar siapa? Evo lah. Kenapa emang RR ladies badut ya? Enggak. Ah cemen lo Saya war dulu dong. Enggak <tuk> lah jago itu itu. Ada... Pokoknya jago lah Parasan masa ada yang ngomong iya badut ada Vivi Terus kenapa? nggak boleh gitu guys Jojo lu ganggu gua aja Jo Kok Jo? Gua lagi berduaan Jo Kok Jo ada suara? luar dong dia <laughs> balas ya ampun san san Ucanda aja man disuruh mandi wajib san katanya kenapa mandi wajib gue gampang ngapain <laughs> kojo kojo kemarin itu aku ya iya apa banyak kayak di Kyoto? Jo, emos Excel lu pegang siapa Jo? Emos lah. Gue pegang Excel. Lima belas ribu dan ini. Anak-anak tuh semakin bua semakin panas dia. Siap-siap, GW tabrak pakai mobil. Make sense, make sense. Iya. Gue sekarang udah punya alasan di setiap perilaku gue Jo. Apa tuh alasannya? Kenapa gue vote Blacklist di Mobile Legends guys? Ini yang tiktokin, tiktokin, tiktokin. Kenapa gue flood blacklist di Mobile Legends? Soalnya di blacklist juara. Gue enggak di Mobile Legends. Gue skin di shopnya udah nggak jualan skin. Hah. Gue nggak butuh apa-apa lagi. Udah punya semua akun gue. Terus? Ya Terus? udah. Jadi buat apa gue flood blacklist? Eh buat apa gue flood evos Kalau evos udah pasti juara. Mendingan gue vote blacklist biar anak-anak gue panas Apaan sih lu reme2 gitu Bisa, oh, oh, oh, oh Tangan oh. tuh gak ngerti, Cok <laughs> Publik mana, Pak? Vietnam aja, San Eh, tapi Kamboja tuh lumayan juga, Cok Kamboja yang pun Iya <laughs> Emang menang dia? masih lolos Menang, menang dia lawan Revos Ibu kosong. kosong. Thank you Angelo. Kristalnya.